Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembahkan Kasih setiamu yang ku Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam mu yang telah kuterima. Membuat ku terima sempat membuatku terpesona apa yang tak pernah kupikirkan itu yang kau sediakan bagiku Pelas Tuhan, selain puji dan sembah, kau berkatmu yang telah kuterima, ku terima, sempat membuatku terbang. Zona. Apa yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sediakan Selain puji dan sembah kau Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu puji dan sembah kau selain puji dan sembah kau selain puji dan